Merwati di luar sana nggak tahu ini siapa sih ini? Nama bom, ah, nama bom, Iya, tapi kan nama panggilan, iya, nah, nama panggilan bom paling enggak dari mana? Belum uangku dari tadi, lo duduk di oh, iya. sini, oh, <laughs> ah, ya, ya. kebenar kan? Benar, dari bener. tadi aku duduk sini. Terus gimana, bom? Oh. Ya, ditanya sedikit lah perjalanannya bisa terjadinya jagir ini sebenarnya siapa sih jagir ini pak jagir ya. apa ja tuh jagir tuh jagir ini sebenarnya kan dulu bikin usaha sablon di jalan jayakiri oh berarti jagir itu jayakiri jayakiri singkat aja kalau aku ngomongin di, di apa namanya sinkronin kompres aja ya, kan? bahasa girih ekspres biar <tuk> iya kan jagir-jagir. Ya, ya. Itu apa? Ya cahaya girih. Maksudnya itu berbentuk apa itu hanya sebuah jalan yang disingkat tapi tidak itu kan berbentuk salah satu, satu, satu bidang usaha. memang bidang usaha tapi itu warung kono tamaku. Wah. Itu warung mejong. Oke oke oke. Pada zaman dahulu kala ini udah mulai dari merintis hmm. aku ngontrak Ruku mungkin lebih kecil daripada ini. joinan teman-teman, ya. habis itu ya, jalan ke sekarang sampai sekarang berarti jagit itu lebih ke nama jalan, sebenarnya. nama jaget. usahanya om. Oh. Usahanya itu, itu kalau sekarang hmm, berkembang, dulu itu sablon, sablon, terus naik lagi. Sablon spanduk naik lagi jadi, tukang pasang umul-umul umul-umul lay level habis itu terus jadi, tukang mas sama Leo Woy, yang kita lihat di jalan-jalan jalan, yang jalan gagal, yang jalan gagal itu loh oh, Tahu gak? itu, Hah? aku tuh pertama kali lihat itu percuma saya nyalek eh, percuma saya ngetop kalau saya nyalon pasti gagal, mendingan saya menjadi youtuber itu versi yang terbaru oh tuh, gitu yang Tampak awalnya gimana awalnya kalau awalnya kalau apa namanya kata-katanya tuh tak diemin aja om tak diemin aja tampaknya diam kan masih polos so. oh, oke okay. itu pas pertama yang, yang pakai baju wanita tuh gitu kalem gitu kalem kayak lembu om <laughs> bentuknya di jaya kiri itu menjadi jagir dari yang yang tempatnya katanya setengah dari ini itu kira-kira berapa lama perjalanan paling tidak om memberi satu inspirasi ke pembermanan pemberwati yang di sana itu perjalanannya jauh 15 tahun 15 tahun 15 tahun jatuh bangun jatuh bangun, bangun. dapat sakit bangun lagi tidur lagi nah ya kami melingkir oh, ini saya melingkir iya orang. orang kalau kita kalau kalau gini mau, cucu, mau nah, jujur lah mau jujur kalau gini kita melingkir ah, gitu jatuh ya. <laughs> <laughs> gitu. gitu. gitu bangun terus ya gitu deh aku merokok nggak apa-apa ya nggak apa tapi semujuin ya iya <laughs> okay, okay, okay. dan lanjut lanjut lanjut lanjut dong. terus dapat jatuh bangun sakit dan segala macam akhirnya bisa pindah ke mana jalan sekarang di jalan tukar tukak balian tukak balian nomor Gang Jagir oh Gang Jagir ya sebelah Gang Geger sebelah Gang Jagir. Gang Jagir. Anak itu kan namanya Jeger oh yang ya, punya rumah makanya Jeger House, Jeger House. Kalau ya sini Jagir bapaknya yang di utara Biasalah Kalau kepala kan di utara, ya, badan di bawah. Itu kalau untuk menurut Bali ya di Bali, Bali ya iya. supaya rezekinya lancar selalu sehat ya kan. Ben, uh, jadi selama perjalanan itu om, pasti menemukan berbagai, berbagai macam banyaknya cerita suka duka tolonglah bagi lo siapa tahu inspirasi Om itu bisa diadopsi sama mereka-mereka oh, okay. kalau sukanya itu waktu balihol aku waktu balihol aku suka suka dukanya cari Pol oke oke Bang Jagir berkembang, kita tahu dunia promotion, advertising dan segala macam Benar. apalagi yang ingin Om capai Om? Nanti mimpi Om apalagi? mimpi, mimpi kan boleh ya boleh, bebas namanya manusia mimpi. ya kan? mimpi, beli, TV, beli, buat? buat streaming semua Wah. Tinggal ke jalan Sulawesi aja, tukang TV banyak. Bukan, sana. Itu ke kan TV biasa, kayak itu. <laughs> tak beli tadi, tadi tadi tadi tadi tadi tadi tadi tadi boleh, tadi boleh, oh, berarti Om ingin benar-benar bergerak dalam dunia entertainment ya itu tadi entertainment tadi bukan? Ya? bukan tadi tadi bukan, bukan? bukan tadi tadi tadi tadi tadi tadi dunia apa tadi tadi tadi media dunia media. Kan udah, kan ada segala macam sosmed dan segala macam. Percuma. Om, kalau fotoan di mana? Foto lah, foto. Hah? Habis itu diupload kan? Iya. Rugi, Om. Kok bisa ruginya dari mana? Yang tahu cuma segitu. Kalau yeah. Om pasang di Baliho kan banyak oh, yang datang. Hah? iya. Benar enggak? Iya, karena orang kan harus hilir mudek, hilir lalang. Terus siapa oh. nih? Rugi. Mau enggak mau harus lihat biarpun om tidak terkenal iya, akhirnya iya. kan bisa jadi terkenal mau terkenal, masih, nah. ha? enggak, ya udah, enggak usah foto <laughs> terkenal. Nah definisi tentang kata terkenal itu menurut om gimana? Terkenal itu relatif sudut mana, mandang baik buruk, baik buruk, buruk baik, buruk baik, gimana? Kalau <laughs> om lihat baju ini, om lihat di jalanan di Bali gimana? gak gimana gimana? Itu kalau kalau saya ya. ya baju hanya cover aja. Apa dia kan gak, gak tahu gak pernah tahu isi dalam kita seperti ya. apa. Nah, yang seperti sahabat saya mengatakan hanya hanya di luarnya aja dia gak pernah tahu bagaimana intinya itu seperti apa. Benar. Tapi kalau Om lihat ini uh. baju di jalanan banyak ya. Karena udah lihat di jalanan oh hmm. Oh iya ya. Oh iya, oh iya benar <laughs> juga. Iya, gak sadar aku gitu, pakai begini. Gila, ini mahal, dong Mahal percaya, ini tulisan ya mahal. Percaya, saya. Percaya mahal-mahal atau endorse nih? Bukan, udah <laughs> ada endorse loh. Mahal oke. cash. Pinjam duit <laughs> setelah sudah nanti segala macam advertasi dan promosi segala macam dan ceritain dong bisa bikin program seperti ini, ini maksudnya om mau ngapain nih om program ini mau arahnya om mau bawa kemana di program ini, iya kan? kasih tahu dong apa arahnya bahaya. ke depannya, oh, oh. iya arahnya gimana? ke depannya biar bisa go internasionalnya, go internasional, ya? berarti tidak tentu kemungkinan tiba-tiba yang duduk sebelah saya itu Steven Taylor iya. McGregor ya nah, kan? wahih, ngapa tahu? nggak ngerti, nggak ngerti kok jadinya, betop. Nah, Waduh, bahaya, nggak bisa ngerti apa, bahaya, <laughs> betop, <om>. bahaya <laughs> sih nggak <laughs> <laughs> <laughs> pasti <Bersiap> e <laughs> ya. berarti ah? pandangan dan pola pikir om yang yang om bikin perakan program ini dan ada program-program lain? ada rencana apa? pokoknya oh, om rencana oh, kan. rencananya program apa nih? Yang, yang paling terdekat apa? yang paling terdekat? Ah. yang paling terdekat? minor link minor minor, minor itu bergerak lain. dalam apa tuh om? musik musik ya? kayak uh. model ini musik ini kan juga Misi, musik biarpun dong? saya nggak bisa main musik <laughs> tapi saya bisa banyak pemain musik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 podlink beda itu apa? Ah, gelasi, gelasi. podlink itu apa? jelasin, jelasin, kalau gimana? podlink itu beda di politik oh yang sedang ketemui, kita ketemui yang hangat-hangat ya hangat -hangat. Di, di, di, di, di sosial media, di dimana-mana berarti ya. itu gosip dong bukan gosip nih? Bila perlu berarti real, real real, real. Okay. undang pejabat, mm -hmm. penjahat mm. oh. sama-sama P juga itu? Ya, pejabat apa pejabat? Pejabat berarti kita ambil piala oh. tapi itu masih wacana atau Nggak. akan segera dirilis. Nggak, lihat aja, tunggu tinggal tunggu tanggal tunggu tiga, tunggu tanggal tunggu oh. ya. ada lagi? Oh. ada <laughs> banyak tiga, ya. Banyak. tiga, oh, oh, ba tunggu -ba -ba. makanya ba -ba -ba -ba. sebelum saya beli stasiun tv uh -huh. bikin acara tv dulu berarti Hah? tidak, tidak, tidak tunggu kemungkinan? Acara-acara ini akan om adopsi ke TV Om itu. Iya. Atau memang biarkan acara ini berjalan dengan begitunya memang kalau sudah punya pasarnya, sen pasarnya sendiri. Om, om bikin lagi yang ini. yang ke depan, okay. tadi bergaya. Ini ini ini ini ini, Om, kasih tolong sedikit rahasia. Kok Om bisa punya inspirasi-inspirasi itu datangnya dari mana? Dari mabuk. <tos> <tos> Hah? Iya, ya. Kalau nda mabuk aku nda pintar, Om. <tos> <tos> <tos> Hah? <laughs> oke oke oke oke oke oke. Pantau pantau. Nggak ngerti loh. Kalau aku suka. Tapi berarti mabuk yang eh aku aku minum loh <laughs> holy water. Mana nih? Om, tahu enggak holy water? Iya, air suci. Ini dah air suci. Oke. Memang memang itu mah air suci warna aja itu putih. Iya. Putih kan suci beda Bedalah. Berarti ya. mabuk yang bermanfaat, ya. Mabuk yang bermanfaat, mabuk yang menghasilkan inspirasi. Yang penting kan mabuk beda sama mabuk orang lain. Ya. Kalau mabuk, bu, aku ngopi nggak apa-apa. Ya? Apa. Itu kopi dari kampung tuh hmm. loh, dari Banyuwangi. Oh Banyuwangi asli ini kopinya loh dari ya? kampung tapi bukan kopi Banyuwangi. Jangan. Ini dari pohon biji. Biji kopi Tampung di blender, uh -huh. jadi serbuk itu hasilnya. Beda sama yang lain. Berarti hasil pribumi ya? Hmm ribu umi dari kampung kira-kira apalagi nih om, kedepannya setelah aneka atas semua sudah terlaksanakan dan terjadi apa yang kira-kira om mau perbuat? untuk generasi untuk generasi ke depan iya yeah. jangan buang sampah sembarangan uh. apalagi sampah plastik, wah hmm. oh. sayangi hutan, sayangi sungai aku udah capek lo sayangin istri om? tetap, okay. nomor <laughs> oke, okay, oke, okay, oke okay. ah, aduh, keren, keren, om ini benar-benar satu inspirasi dan ini, jujur aja saya pribadi nih, om yeah. pribadi nih dapat kayak satu, wah ternyata yang di luarnya kita lihat badannya tatoan ngawur, mabok mabukan tapi masih punya ide-ide yang dimana membangun generasi ini menjadi, bisa menjadi sebuah generasi yang bermanfaat untuk negeri ini, om aku bisa bahasa Inggris tapi aku belajar, baca yeah. buku yeah. don't yeah. a book from the cover oh. woi, matanya oke oke, Benar jangan right. lihat orang itu dari castingnya don't just a book by the cover bener oh. nice. oke, okay, okay. tapi dari hatinya om oke okay, okay. so, uh. boleh si preman uh. tapi, Udah pre you, hati hatinya? Om. hatinya Ya. Oh, oke okay, dong. nanti kita lanjut lagi okay. ngobrol-ngobrol. ya, aku sangat tertarik bisa di hari ini bisa ngobrol banget dan ngobrol yang enggak seperti biasanya. benar. di acara bom ini keren acara ini om, benar-benar keren. <laughs> keren ya om. Harus. aku aku, ini idenya siapa sih sebenarnya? acara ini idenya siapa nih sih sebenarnya sih? ide nama, oh bom, oke oke oke, oke lah bermain dan pemberwati dan bom-bom semuanya Silakan bombardir, kita akan lanjut oke? Okay? BOM! <tuk> <Di> segmen terakhirnya <tuk> sebelum kita berpisah dan kita akan bertemu lagi nanti ya. <tuk> kasihlah sedikit bukan sedikit, aku ingin mintanya banyak inspirasi, karena sosok inspirasinya BOM yang saya kenal itu ternyata begitu saya ngomong di hari ini seribu yang kenal beneran, begitu udah ngomong beneran, keren. tolong bagi-bagi dong kita, jangan disimpan. Gini, bang, ilmu itu harus dibagi, jangan ya. disimpan sendiri. Jadi wow. generasi ini punya namanya inspirasi dan bisa meneruskan dan membangkitkan negeri ini. Yang penting sekarang ini ya jauh, inspirasi buat anak muda itu terutama generasi Z generasi apa tuh? generasi Z generasi Z okay. yang kayak sekarang-sekarang Z, <laughs> Z Z Z Z okay, yang penting dia suka apa yang dia suka main game main game Asiapkan. fokus di main game fokus sama pekerjaannya fokus sama kesenangannya fokus sama kegiatannya apa yang dia suka itu fokus ah, agak sedikit terlalu agak sedikit terlalu agak Si, iya, ya, ya. Sedikit, keras. Ya, ya, sedikit keras fokus sama sama kesenangan, fokus sama kegiatannya apa yang dia okay. main game, bila perlu gamer, kita kumpulin hmm. sini kita bikinin wadah, ya, ya. kan udah ada wadahnya nanti kita bikin ipan tuh om. Okay. untuk khusus anak, -anak yang suka, khusus ya suka tuh, gamer? Itu, itu anak salah satu sahabat kita juga, gila tuh gila. dia ajus, dia adjust, anaknya lolot, senang banget, gila loh sampai bertanding bersanding kemana-mana dia. Besok ada event gamer kita bikin. Okay. itu ada di di ininya Koni. Koni. Langsung Koni loh. Ya. Olahraga, ya itu okay. ada stand khusus untuk gamer. Terus om sukanya apa sekarang? Kalau aku sukanya aku sih apa ya? Aku suka yang Main, ya, musik, main musik musik itu nggak suka om itu udah fashion hidupku makanya bukan Duh. hanya sekedar fashion lagi itu memang memang aku hidup di sana musik itu Bahaya. jadi kalau aku sampai nggak dikasih main musik tuh wah ibaratnya aku nggak makan ya pasti sakit aku tapi kalau udah aja aku dikasih musik ah imun pasti tinggi aku tinggi fokus fokus fokus ya. aku fokus disitu deketan sama bidang musik yang penting jangan melakukan hal yang negatif. Kayak narkoba jangan, jangan. Ingat tuh. Iya. Yeah. Yeah. Seno to drug. Seno to drug. Lau only. Yeah. Ah, <laughs> ingat tuh. <laughs> Dagang laungnya biar laku, minum yeah. lau. arab boleh. Narkoba lalu, jangan. Lalu, untuk untuk bomber-bomber sejarah tuh dia nggak tahu lau itu adalah salah satu minuman tradisional Bali. Bali. Itu kalau kita kira dengan kata bahasa Indonesia itu tua, tua kalau bahasa Maduranya, "laang, laang, oh, okay. laang. <laughs> oke, laang, laang, laang, laang, laang, laang, laang, laang, laang, hari yes. ini diberi kesempatan tim bom laang, dengan laang, laang, laang, laang, laang, laang, laang, laang, laang, laang, laang, laang, laang, laang, laang, laang, apapun kau kerjakan, apapun kegiatanmu fokus, tetap berkarya tetap produktif, tetaplah aktif ya om ya aktif dan selalu jangan, jangan, apa, jauhi narkoba dan jauhi narkoba dan tolong jaga sampah plastik di seluruh negeri ini Benar. begitu ya om ya kira-kira yang aku yang ku dapat dan kurangkum hari ini, pembicara ini keren keren kau harus terima kasih banyak, bang. Tapi Lihat. sebelum kita menentukan semuanya, oh yang bening, yang ini lewat ngeri kali. Wah, ini siapa nih, bang? Nasi lawar, nangitong, nangitong. Thank you, very big Mantu sub, sub, banget <laughs> boleh dimakan ya? boleh kita buka sub, sub, sub, sub, jangan sub, sub, sub, semua, selamat ya. begini lagi <laughs> bomberman, bomberwati lawarnya liatin dong oh, begini nih, bentuknya nih ada kuahnya juga yoi, thank you lah sering-sering ya <laughs> oke okay. tetap jaya ya, selalu Indonesia <laughs> bye <laughs>